Pakai tenaga Jika Pukulan apa, Dik? jet Mas jet Sasaran mana? Pusar huh? Pusar ya Mas Pusarnya siapa, Dik? Orang Eropa, Mas Loh. Ini itu sasarannya ulu hati Bukan pusar, paham? Ya mas oke lanjut yuk sekarang latihan tangkis pukul semuanya sudah udah tengah yuk, yuk gerakan ya sekarang berpasang-pasangan sih ya. Sekarang cari pasangannya masing-masing. Yuk, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tiga. materi ini, latihan tendangan. Oke siap, siap, siap yuh, tujuh Yo. kamu kok gak gerak, deh? gak tepat pasangannya mas hmm? gak ada pasangannya lah, nanti pasangannya gitu ya mas lho lho lho, kok Iki malah keroyokan tadi? aku pingin ngantong Miki mas lho waktu mas Pingin ngantong Miki? Yo mas Yo, Yo sampai mana deh Tuhan rewangi sih huh? Tuhan mau nonton Si pinter-pinter ini -pinter pancen nangel Orang oh, kena ditotok Lies Aduh ah. Sengg Aduh Ya sudah semuanya cukup Istirahat deh ya. yeah. Coba Nah. Ya. Mau Enak. gimana sana apa pahitan mau? korosone manis sih? iya ya. saing pahit waruh de pas karowong liom. Nah. <laughs> hmm. gimana latihannya dik? biasa Lantai mas, mas. Bagus. Ya, aku mas? Aku bentuk Wow <SILENCIO> Aku tak download HP sih. Oke, okay, siap. Seperti cucu nelpon. Oke, oke. Tinggal dulu, deh, ya. Ya. Yeah. Nah. langsung deh, ini uran ya, dikursi ini ini, oh iya ini, ya, nah lu, lu, lu ini dijaloknya apa? hmm, cocok mantap Awet kapan latihan urunan-urunan baku Turun durung waya kenaikan durung apa? orang beres oke okay. loh emangnya wadah bris hee wadah berang-berang bulan norata urun muak yuk nah, kalau gue sakit lagi hee pokoknya cocok karena ini yang merasa tepung wuh cocok lagi hmm haaa ya. latihan mana pak? latihan mana ya pak? ya mas? ya mas, ya mas yes latihan <tuh> toilet, toilet, toilet si mas, ya mas, aku mau kaya waruh sambil nggalauin duit ah, orang hah? kata ruk kaya apa? ah, masak Jalan -jalan. Oh, ya, ya, ya. No. Aku bilang, "Aku bilang, 'Aku bilang, aku bilang, aku bilang, aku bilang, aku bilang, aku bilang, aku bilang, aku bilang, aku bilang, aku ngaku aku bilang, aku bilang, aku bilang, aku bilang, aku bilang, aku bilang, aku ora, ora mari kan kogie. aku latihan, ora tau bayar. Koh? orang-orang tarian-tarian kayaknya iya panjang tapi kan ini jaman kecuali we, kenaikan alah durusan tahu idung ayo Nalua aku iya ya. Yo, ya. weh jaman saat ini sebuah duit pop apa-apa duit huh? kalau aku membeli bensin, aku nganggongnya Assalamu'alaikum Waalaikumsalam oh. Makasih? Uh. Ya <tis> Kaya ini Mas Taman Ya okay. Aku ngelatih ke orang Mas Dul Ngelatih bareng WSW enggak yeah. latihan lain orang bayar mas okay. nah, aku latihan, dia latihan orang bayar kecuali kenaikan okay. lalu ini kok siswa <tuh> dijalani duit pas orak, anu aku yang jalani ini pas orang ada aku itu juga kok, tak ada lagi gitu. diaduh habis tak dijalani duit tak ada lagi kan, pulewu, begitu siswa tak kontok latihan mana, dia tak takoni. Yeah. mau tujuannya apa nyalui? Duit aku perlu karena orang aku, terus kena orang benar sih orang aku teh, yeah. laku nah, kan aku ah serah beres lagi, ya aku bukannya Pak Sudarman, huh? ya, Pak Sudar ya aku, yeah. Ulanwini, yeah. dia inget donk ke motor Anyar, ah, iya, sih benar kan, e, iya aku laku rekan kan pantesan kursi nitya yang dincok tapi kok iso ngedunke motor anyar. Oh cepetan, Nggih. Tenan tenan langsung. Ya aku iki ya, oke kono bareng nek koyo kuwi. Nek koyo ya, kuwi berarti kan seorang sesuai karo mbiyen jaman kulatihan. Nggih. Apa seret-seret. Latihan yo nek seorang beban ke siswa. Iya ora. Nggih nggih. Yeah. Yo mending siswa sing meneh tangga-tanggo kuwi tak latihan aku dhewe bae kalau tak kumpul ke mana siswalia berarti kita akan waktul berarti ki ya wadul huh? lanjutan jenengan kan sing tak anggap senior genggi jadi aku yuk apa boa waktul kesampaian sampaian nah terus sing jenengan karpa gini ini perih pun aku pun aku pak bukalatan dewi eh, bukalatannya mbak iya hmm. genggi genggi pak arah siswanya kaya main durusi dewi ada iya Kesora, jalur jalurlah ya, nih iya bu? ya, bu. nah, pengen buka latihan kiamat ya sini bagi lembutan pasti setuju mas. Loh, sekarang jenengan pun nggak ada minyak kayu manis pun, saya Mogo, Sing penting, pesen rukun, akor, rukun. G, sing penting rukun yos aku tak pamit iya no. huh? ah tak pamit. tenang Yo, ah. Okay. Okay. Okay. Okay. aku ngelatih zaman ora ora ketun okay, ya. okay. Okay. pindah panggonan misalnya, tapi rukun gue okay? saya usahakan gak cekel sama zaman ketun iya. Saya pamit. Hati-hati Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo monggo monggo. Mau Wonen apa niki, Mas? Eh nih Mas, sampai jan. Langsung pi, Mas, okay. Say, okay. Pimpin, to the point iki, Mas. Iya, iya, iya. Di ana apa napa iki ana apa nggih, monggo. Pas <tuk> ah, pokoke searan Irham. Woneng angel kolot jak dongengke mlayu-mlayu. Nggih. Okay. Lha mosok iki, Mas. Pas isik nglatih bareng nggih. Temu-temu siswane jek Bali. Jangan si yeah. kan, oh sampai aku bersikap latihan. Pokoknya, ter -sigung, ter -sigung, aku serap bener. Harusnya, kok, aku pikir hujan Arabnya siswa. Pas aku pawai, tersinggung sama tersinggung. Aku lakukan ini sama seng, jalu saman sama penelitian janggalai Mas Irham. Belum kok, roti. Oh, mas, Kita, mas, wak, kok, pokok besi untuk mengirimkan sama Nusuk Ngantul. Kenangi. Gitu. Yo, tak cerita kayak bener yang benar mas. Jadi okay. aku jalur duit nang latihan. Memang orang ngomong kayak, soalnya kurit, naik ngomong kayak, kewan kaya kolot. Okay. Kolot jangan doang, el jangan diskusi rakeno, otomatis orang oleh. Huh? Nah, padahal, iki aslinya tak gunak latihan juga. Yang uh, pertama, okay. jadi aku mungkin dua misi duit patah kumpul, oke? Okay? patah gua tuku fasilitas. Saya yang kedua, duit kue tak guna, oke? Yong gua paceta. Tenan nah, nih gua, temenan mas, aku kurang apusi, nggak terus sih. Pada tanggal kula nih, jangan mm. ngedonkey motor, tenan puten. Oh orang mas, naik kue, butuh gua kue. Aku motor, coa sih yang dimaksud motor saya tak tombakai, oke? Kaki aku nyileh bi tonggu. Geh, yeah. soale, gue kubani bocor. Hmm. Nah, gue tak dengan ke Irfan. Nek nah, enggak latihan, hmm? udianeu ratakan kipace tande di ngenti. Hmm? Padahal, hmm, di awal tekan air kingi wil. Kurengan <laughs> tintaan daya KB. Masa aku rawuman, mingkem, aku nang latihan. Tintaan daya KB tapi orang mikirin gue, gue tinggenti. Tano ngobain ini Mobil kan biasa nih, kui mas, hmm. nampet biasan, kayak yang biasa kayak. Hmm. Kono ketuk ketepo ya tujuan, sekarang irha. Kui hmm. hmm. hmm. <Gun> hmm. orang tahu tangkon, kui tinggi. Tapi begitu arti aku nari, Dewi nih mawung mawung. Yeah. Siswati tarijak mule. Dewi nih ingin buka latihan Dewi. Nah terus punya kui mas. Eh, yeah. lah terus yang sampan karepagi tribun. Yo oke okay, mas, oh. inginnya sampean nih kingi, kenopo. Mm. Hey, yo oke, karang, wes kejarong aku karo irham kui yo. bedo pemikiran. Yo. Aku mikir seng ke arah modern kayak pinginnya pin latihan kombin. Yo. yo es pak ora, tapi aku karo kayak pak buka alatan dewe. Kayak soal buka alatan dewe, masuk aku raiso. Kayak solusi siswa, masuk aku raiso. We aku boleh pakai solusi siswa. Yakin yuk. Yakin. Mantep. Mantep. Nih. Huh? Ya wes <laughs> nek ngono sampean yang buka latihan buat apa-apa. Tapi Wee. pesen saking kula kudu sing rukun ya. Yo. Huh? Yo kuwi Mas. Nggih. Pokoke dhewe lah, dhewe pokoke. Tapi rukun. Yo. Dhewe-dhewe tapi rukun. Yo tau sake, tau sake mas huh? cepet brek janji eh yo hai, hai, yang penting iki aku cerita hai, hai, hai, saya hai, hai, hai, pamit hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, mau hai, hai, hai, hai, hai, hai, Tepat cek semangat it! P Jungung! Ba Anfang, mangkat matung huh? mangkat ketim mangkat terus latih mangkat malam ini Dewi bakal latihan circle ya gue dimake neora bala aku muda nyonton kan huh? nah, nah, nah. oke okay. mangko saya yang latih mas iki yo dimati lo yo bam mm. oke okay. itu, <laughs> <laughs> itu oke okay oh. yo aku tak yo Ya maju, dua langkah, tuh dua, dari kanan, berantakan, enggak yuk bisa, cari kelas sih, hatikan, nih, kam, kam, gap, heh, lanjut, persiapan, pasang. Harga atas satu, dua, tiga, empat, lima, Kecil empat, tinggi, hari go no. No. Tuhan Tuhan Ngomongin saya latihan dengan ini Oh iya Tuhan <susuk> <susuk> <suk> <suk> Pak Tuhan <lalu> Rindike <suk> Pak Rindike Tuh, Pak Tuhan Rindike jadi pelaku baik, mau tes kan? Mau tes gratis? Tidak bayar ya mau tes? Pelaku pensiun tuh? Bayar, bayar? Alah paling bontong telubih, telu telunan kau salah. Saya ngicuci di kumbang ya nangono, di kumbang. Triat, capek capean. Geron mau, wis dapa ngesan guron mong. Ya fasilitas. Eh matras. lembar. Tetap metode tradisional, tetap luar biasa. yang tradisional ramah lingkungan. Oke, zaman saya kisah modern, khususnya modern, latihan modern berhasil. Rekrut riwad ya, rat Spanyol lawan banteng mata dua. Latih apa nih ya? telotot telotot cili, otot kayak walang wang nanti, nanti akas ya orang, ayo ngalahin ya, wani ayo, wani mo ayo, ayo, saiki, wawan, saan ya, ribut aja, ayo mau perempuan, ya keser-kerja malam kalau jajahnya wani, bernyanyurat gua wani oh ada ah ya di ke lokasi nang tengah sawah Luar biasa guys ya. Oke Jangan siswi Yapsip Por Amramiga. ane opo padha kabeh iki Maksud e opo wayahe ini ngene kok gawe rame-rame to Saman-saman kabeh iki lambange padha kok nyantak gawe keribetan koyo ini iki Atawa kabeh kabeh iki wis wayahe duduk kabeh padha kumpul podo rukun ya wis zamane zaman damai wis mongjak sate satu abad aja wis damai kabeh rukun Koyo Ayo, ayo ketuane ndi lor Jamai. Ah, kan? pengin ngumpul omah.